Selamat datang, saya so, malam-malam putar, sekarang malam ah, saya nak pergi mana, ha, ni, alatan memancing Alatan memancing, ya, ah. so ada lampu, ada pancing, so apa yang Sean nak buat, ah, kita nak pergi satu tasik, kita nak memancing udang kala, ah, lobster air tawar, so Uh, hari tu dah pernah pergi satu kali tinjau-tinjau kawasan So hari ni kita mulakanlah pancingan kita Harapkan boleh dapat banyak lah Jom sekarang kita pergi, nanti saya tunjukkan tempatnya macam mana Jom Ok hi. so siap dengan ini ya, Wuben Wuben Hari tu saya baru review lah, ya. ini Wuben lah ya. so, Dan sekarang dah berada di spot yang kita nak, ni Tasik So kalau kita dapat hasil banyak pada malam ni nanti saya bagi tahu tasik ni di mana ah. Kalau tak dapat banyak so saya tak bagi lah malu ah. Okay So hari ni uh, kita nak buat macam ni. So kita pancing. Ah ni ada bubu ah. nampak air tanah memang sangat. Ah ni ada bubu dan ini panggil bubu payung ah. Nanti kita masukkan dia punya umpan dan kita ada bawa pancing jugalah. Pancing ya, Bubu ada 6 Saya bawa 6 So juga dengan mancing lah Alright uh, Nanti kita lanjut Untuk pancing ya Okay So inilah umpan lah Umpan kita Saya pakai ini Nanti apa Hati ayam lah Lepas tu Campur dengan ini Ini saya pun tak tahulah Saya beli dari, dari China Dan ini Sama Ini lah ini Dan juga ini ha, Semua ni dari China Ini sebut So, saya pakai yang ni kecil-kecil Saya masukkan isi dulu Lepas tu, masukkan yang ni Dia macam pallet lah So, masukkan yang ni Dua Dua ke tiga lah, boleh je Lepas tu, last-last saya top up satu lagi daging Isi lah Ini hati ayam ke apa, saya tak tahu lah So, ni dia umpan saya Umpan saya ni dia So nanti saya masukkan dalam bubu tu lah Dan saya lempar dalam uh, tasik tu Ok guys So sekarang Pukul 11 14 lah uh, 8 Jun So kita tengok lah Beberapa jam kemudian uh, Baru kita ambil balik Saya baru je letak satu bubu ah, Baru je letak satu bubu Ada lagi beberapa lah Nanti saya letak dulu Lepas tu kita set untuk pergi pancing lah. So ni dia Bubu payung lah. Ikat dengan tali Lepas tu lepaskan ke dalam kolam Harap-harap berhasil lah Ni siap saya pakai sarung tangan ya, Sebab benda tu berbau <laughs> Macam bangkai Alright kita campak dia dalam kolam sinilah lah, jauh dah. Mak cak, wih, cute! 要 знаком的 什麼意思卡到東西下面有石頭是嗎 OK Bubu terakhir Kita nak letak kat hujung sana Bubu terakhir Ini tadi saya ada satu So sekarang ini last lah Ini last uh, Kita letak di Kita letak di sini lah Okay Sini banyak daun-daun pokok-pokok Kita letak sini je right? Ini pokok-pokok daun-daun So, sini je dekat-dekat dah habis tu so, sekarang kita fokus untuk mancing pula tu so, di sini kita mancing simpan barang dulu so pemandangan di sini ni consider ok eh. di... tengok di atas ni ada pub <laughs> sepanjang ni pub lah uh, orang non muslim boleh minum-minum ah. di atas ni ada hamsa puri lah oh, terang cantik lah. so pemandangan di sini gelap tak nampak lah. tapi kalau mata tu memang nampak terang lah memang best so kita nak tahu ada udang ke tak tengok ni pelampung ini belum ini dah kat bawah lah nampak dah. dia dah ditarik lah tangkut ah, Sebab kita letak mata kail, so dia tarik ke bawah, so sangkut. Ah, inilah udang kara. Saya ni. Fang tak, fang tak. Siap. Siap lah. 硬硬的 哇 這裡就有一次, Hmm. Tak dapat pancing, tangkap dengan tangan. Ambala, ha ni lah lobster. Kita punya target lah. Ini kecil lah ni. Ah, ambala. Ha, ha ni dia. Amba. <tuk> <tuk> tak dapat pancing, kita tangkap dengan tangan. Ini anak lah ni Kecil Tangkap dengan tangan pun boleh Gila Kecil Ini kecil kita lepas lah Tak ada guna pun okay, Kita lepas Lepas lah hey. Guys, hujan lah pula Eh, hujan lah Kita nak mancing dia hujan Macam mana lah Hujan lah, nampak tak? Cepat dia, wih Oh, dia dapat ikan Tiba-tiba dia dapat ikan 蜡奖<笑> <還沒哦, 笑> <笑> <是啊, 九間。幾十幾間? 笑> Ha, so kita punya pemancingan kena postpone lah Tak tahu dia hujan sampai pukul berapa Nanti malam sikit kita tengok Kita pergi collect balik kita punya bubu saya rasa Sampai di sini sajalah malam ni Kita nak cari satu ne, Kau dah kau tengah lah Hujan tu ni lah lebat Yeah. basah hujan. Tak nak tunggu Dah hujan habis basah. So sekarang tengok baju dah habis basah, pakai baju uh, baju ke apa? Baju hujan dia ni, tapi baju hujan letak dalam kereta. So patut letak dalam beg, nah, tak adalah basah ke apa? Basah kuyup ah. So sekarang habis basahlah tengok rambut. Oh. Ok lah. So memancing udang pada hari ni dikira fail lah. So, bubu yang saya letak tadi masih ada enam. So, saya bercadang nak ambil esok pagi lah. Uh, so, sekarang dah hujan-hujan, dah basah-basah, tak nak buat dia lah. Bagilah dia rendam semalaman. So, kita update balik pada esok pagi, time saya ambil bubu nanti. Yang mancing punya bab dah kumpau. Okay? Kita lihat pada keesokan harinya. 2,000 tahun kemudian. Hai selamat pagi semua Saya Sean lah. So semalam kita punya misi memancing udang Sudah gagal sebab hujan So kita masih ada lagi uh, Bubu lah 6 biji bubu di dalam Kolam ni So sekarang saya nak pergi Dapatkan bubu tu dan harap-harap ada hasil yang Bagus lah So kepada anda yang nak tengok keadaan kolam Ataupun tasik ni ha, Ni dia Persekitaran tasik lah Alright, jom kita pergi tengok bubu Oh, So, ni keadaan kolam ah. Air dia, sebab semalam hujan lebat So, air dia sudah naik ke Artinya dia dah naik sikit lah Artinya dia dah naik sampai sini Sepatutnya air tu di bahagian bawah tu So tempat yang saya letak bubu dan tali yang saya ikat sepanjang tepi-tepi tebing-tebing ni. Saya rasa dia dah kena air lah. Dah masuk air. So kalau nak cari dia ni memang rasa kena basarlah ni. Aduh. Saya siap pakai kasut lagi. Kita tengok macam mana. Ha? Ada satu kat sana. Dua. Sini tiga. Lepas tu sana dah hujung. Okay. So... Patut bubu yang yang apa yang pertama kat hujung sebelah sana ini ada satu ni sepatutnya tengok rumput hijau ni kan nampak tak rumput hijau ni sepatutnya dia ada di patut di bawah lagi so sekarang dia nak naik so nanti saya kena cari tali dulu. tak apa kita pergi tengok online dulu ok banyak anak ikan aduh kotor lah Ha, sepatutnya tempat ni boleh berdiri dah. Sekarang dia dah Dalam air dah Macam mana nak dapatkan balik bubu Aduh susahlah lah ni So <laughs> Nak cari bubu Tak rasa berlapa tang lah kot, Baru boleh ha, So kita tengok sikit pemandangan lah eh? Ah, inilah kol tasik ataupun kolam lah. tasik lah ni yang sepatutnya yang cantik yang sepatutnya yang cantik tapi disebabkan semalam hujan lebat air dia dah naik lah paras air so tak tahulah boleh jumpa lagi ke tak bubu saya tu sebab dah ikat tali, kat bawah lah nak cari macam mana Deh, susah sikit Ha tengok ini patutnya tempat yang boleh berjalan tu jalan. Sekarang dia dah naik air dah naik. Ah. Okey okey okey. Okay, saya dah jumpa bubu pertama. bukan bubu yang kedua ni. Ha ni. Nampak tak Semalam ni ada tali merah kan. Semalam saya masih boleh lagi berdiri di sini. Untuk pasang bubunya ni Tapi sekarang tengok dia dah di bawah air dah ni Air dah naik around dalam Satu kaki ataupun satu setengah kaki lah Ini yang yang kedua Yang first tu di sebahagian Kita pergi cek yang first dulu Oh ikan Ikan apa tu Ikan curly tu Pus. Wah Okay Haa ah. Jumpa pun Haa ah, ni Nampak Lali Lali Yang saya ikat Masih baik ikat Haa ah. Sebanyak sampah lah Cuma sekarang kita Tengok lah Okey, jom sekarang kita keluarkan Bubu yang pertama ah. uh. huh, Kosong Tak ada apa-apa pun uh. Kumpau lah, kosong Okey, bubu pertama Kumpau lah, kosong tak apa So, ini yang kedua Harap ada sesuatu lah Wah, sampah. Huh. Sampah banyak. Jangan tak ada apa je. Ada juga. kosong juga. Ah, ada seekor. Ha, ah, nasib baiklah seekor. Satu. Satu je. Ini ada seekor Baru seekor Sian lah macam ni Saya rasa umpan lah Masalah umpan Umpan tu tak berapa nak best Ini ada seekor je, nampak tak? Okay, so, ini yang ketiga Kita cari hari di mana dia Harap-harap jumpa -harap Okay, saya rasa saya dah kehilangan satu Tapi memang dia ada di bawah ni lah. Okay, ini yang keempat sepatutnya. Tapi pasal satu dah hilang, so terpaksa lah. Uh. Wah, ini dapat ikan ikan hantu ikan hantu. Hamba Ikan hantu seko. Ah ikan ikan sampai ikan pun masuk. Nanti kita lepas lah. Okey, ini yang ke lima. Tengok, dah dalam paen apa dah? Dapat anak, anak ikan, udang dua, kecil ya. Oke. Okay. Ikan dua kecil kita lepas. Udang dua ekor. Satu satu. Ini satu. Siput pun ada Cekor lagi Ok Ok So satu lagi kat bawah ni last So tali nak buat Cepat macam kita pergi Alah oh, ini bahaya sikit Bahaya lah Jikin Apa hujan lagi kan Okay Alright Okey, bawa tu Jom kita lihat Hasilnya macam mana Wah wow, macam ada, lah. apa yang ada? Oh okey, ah dapat dua ekor besar skitnya. Okey lah, at least ada kan? Okey, ini dapat dua, consider besar skit lah ya ni. Okey good, belum tu naik. Tu oh, macam mana naik. Saya rasa masalah umpan lah ni dia ada tapi tak masuk banyak. Okey. Siput mana siput? Ah, siput pun ada. Dengar kata siput ni pun boleh makan, tapi tak surelah. udang Ku aku dah dia besar. Hmm. Jangan dengan dengan gigi aku. Lepas-lepas. Tak mau lepas pula dia. Eh, lepas. Huh. Tergigit. Jadi ibu dia lompat nak duduk pula. Kujut aku. jahatlah dia Dia sepik Kain lah Cepu tangkap yang dulu huh. Dia hanggang sepik aku Ha ah, ni Ni consider besar lah salah stok ni. So ni jantan sebab anda tengok stripe dia warna merah kan. Ha kalau warna merah ni dia jantan. Yang tak ada warna merah dia betina. Okey, kita letak pelang ni. Alright. So itulah kesudahan dia. So satu bubu tak dapat trace balik ada di sana tapi Tali tu dah hantar kenapa Tak dapat Total saya ada 6 bubuh, tu so, sekarang ada 5 uh, Ada 5 Satu lagi masih di sana So Kita berkemaslah Untuk balik ha, Di sini ada berapa ekor Satu Dua Tiga Empat Empat sahaja Empat Tiga besar sikit Satu kecil Ah, 5 ada satu lagi hujung. Ada 5. So, nanti kita tengoklah apa kita nak buat kita bawa balik dulu ya. Okey, so itulah hasil kita dah. untuk memancing semalam tak dapat sebab nak nak memancing lama pun tak dapat sebab hujan. Dan pasang bubu pun macam adahlah, kan dia adahlah hasil bukan kumpau ah. So, adalah beberapa ekor ah. So, ikutkan patut ada banyak lagi daripada ni. Maybe kalau ada peluang kita datang lagi, kita try tukar sikit guna umpan yang lain. Sebab umpan semalam maybe bau dia tak cukup. So, tak berapa nak menarik lah. Tapi at least dapat lah beberapa ekor. So, dah sampai penghujung video. Kalau anda memang berminat lah nak datang sini untuk mendapatkan udang lobster air tawar. So, anda boleh datang. Sini sebenarnya ada tasik di Chamelin. Champlain perkasa KL lah So memang banyaklah. Kalau anda suluh dengan lampu Memang nampak banyak So kepada anda yang berminat Untuk dapatkan yang ni Untuk bela ke Untuk makan ke Untuk segala apa tujuan lah Kalau anda nak datang dari sini Boleh lah datang So di sini memang dia Dibenarkan memancing Nak letak bubu semua boleh Tak ada halangan semua So bergantunglah kepada anda Kalau anda nak Anda datanglah. lah Alright saya rasa sampai di sini saja Video pada kali ni Kita jumpa lagi pada video yang akan datang Bye bye